Ini hasil sambung pucuk yang kurang lebih satu bulan yang lalu ya Jadi ini durian bawor Disambung tanggal 3 per 6 ya 6 2022 Kita coba cek hasilnya Nah, perkembangannya luar biasa, teman-teman. Ya, ini diambil dari pucuknya, jadi tekniknya udah benar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi dengan Fadli Nah Kali ini, teman-teman saya akan memberikan tips terkait dengan cara menyambung pucuk durian dengan teknik yang benar dan entres yang tepat untuk menghasilkan sambung pucuk durian yang sehat, seperti di tangan sebelumnya. Tapi bagi teman-teman yang belum dukung channel ini Mohon dukungannya untuk terus like, komen, dan subscribe Agar channel ini terus berkembang Terima kasih Oke kita langsung saja Jadi teman-teman ini bibit durian yang sehat ya Syaratnya harus sehat pertama Berikutnya ini entres ya Entres ini sehat, tetapi daunnya seperti ini hanya karena ada hama, nggak masalah sih. Ya. Jadi ini kita potong saja di sini, teman ya. Ini daunnya kita harus keluarkan. Ini teman-teman kita sisakan. Kita sisakan seperti itu saja. Kita sayat teman-teman ya. Sayatnya paling aman itu sebetulnya adalah kayak silet seperti ini ya. Tapi kalau punya pisau yang bagus, yang Tajam dan steril itu lebih baik, ya. Jadi, ini saya tanya, ini nggak bisa dipegang dengan tangan, ya? Teman-teman, usahakan nggak kena tangan, ya. Ini terlalu pendek. Kita coba ambil lagi ini, ya. Kita coba ambil bagian ini, ya. Ini entresnya kecil, ya. Tapi sambungan yang saya pakai ini, ini semua interest kecil, ya, teman-teman. Hanya dengan teknik yang tepat, eh, sambungannya berhasil ya. Ini udah benar ya. Ini udah tepat ya benar ya cara untuk sayatnya ya oke okay. setelah itu kita pil kita potong bagian ini ya Kita ambil saja di bagian ini, ya. Ini caranya: memotong agak miring sedikit, ya, ke atas. Kemudian kita belah, ya. jadi cara memulainya itu harus seimbang ya teman teman ya kiri kanan itu sama ya kemudian kita masukkan ya Harapan kita, tunas akan keluar dari ujung ini. Pucuknya ini, kemudian juga akan keluar dari ini. Bagian da daunnya ini ya, terus ada lagi bagian bawahnya ya, sama seperti hasilnya ini. Dia keluar di pucuknya, kemudian di ketiak daun ya. Ketia-ketia daun ini Itu harapan kita nah, setelah itu kita ikat teman-teman ya Ikatannya tidak terlalu rapat Tidak perlu rapat ya Ya perlu rapat ikatannya Berikan ruang ya. ruang saja teman-teman kemudian kita sungkup ya tapi kita beri tanggal dulu ya hari ini tanggal 7 7 per 7 2 2 Ini ada durian jenis Musang King ya. Sungkupnya tidak perlu kita ikat, kita biarkan saja ya. Oke. Kurang lebih sebulan yang lalu. Tapi perkembangannya luar biasa ya. Jadi ini sambung pucuk juga yang menggunakan entres ya yang tepat dengan teknik yang benar. Ini ada 1 2 3 4 ya. Ada 5 ada 6 ya, 7 ya. Ada 7 bakal daun baru. Oke, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.